nah teman-teman mungkin ada yang ingin merespon atau ada yang ingin menambahkan gunanya boleh ee, kita buka sesi diskusinya teman-teman silakan. Hai, boleh. Terima selamat sore. Halo, Tapi Tua, mas Alis. Halo, Mas Ibu. Uh, Pertama, aku Jesse. banget tadi udah dikulas tentang sangat bagus. Dengan komunitas-komunitas yang aktif di isu gender, itu pastikan ada yang selama beberapa periode. Nah, terus, kalau untuk asisten aku tuh suka berimajinasi yang saat. Bukan hanya data ajaan yang kamu masukkan Tapi ada imajinasimu di latihan-latih itu Nah, kalau mbak Budu Aku tuh kayaknya kalau sama kamu tuh Dulu pernah ngobrol dan memang gak jauh-jauh dari komunikasi visual gitu Nah, kalau kamu uh, Gimana pendapatmu tentang buku ini Melalui Komunikasi visual yang dia merepek-merepek nih ke isu-isu gender gitu Itu menurutmu gimana gitu uh, Itu dulu dan semoga ini bisa jadi diskusi yang lebih lanjut gitu Terima kasih, aku Jessica Langsung di mungkin ya dari Mbak Putu dulu tadi pertanyaan terakhir dari Mbak Jessica. Saya kira ini uh, di dalam buku ini eh, sanggar baru itu ternyata apa oh ya ada sebuah sanggar yang memang murni niatnya itu untuk mengenal seni, itu saya melihatnya. Kalau terkait dengan uh, ada komisariat ada apa, ada sikap itu karena tekanan politik saat kita kita yang uh, yang memahami atau sering melihat suasana di era itu, pertama tahun 50 sini sampai 64 bagaimana suasana itu kebaca semua lewat surat kabar, bagaimana saling gotok-gotokan, saling tunjuk-tunjuk, saling terang Nah, di sini um, makanya saya meminjam kata-katanya Pak Soeharto yang itu menjadi judul di awal, sangat babu tahun 2018 2011, kalau misalnya di isi itu sangat di itu uh, yang harus. Saya meminjam terpilih yang harus yang dimaksud adalah sangat babu itu memiliki pandangan sendiri, pandangan sendiri, dan dia mencoba untuk uh, amunisi seni karya masyarakat dan itu sudah dikatakan Pak Narto secara individu sejak tahun 60-an itu ada seorang juga Pak Narto mengasihkan terkait tadi spiritual uh, juga itu memang Pak Narto banyak uh, hmm. itu orang yang saya hmm. dan ada saya tulis di sini bahwa Pak Narto itu hmm. di tahun 60 hmm. jadi sudah konya itu 60-an tahun satu ada nanti di dijelaskan juga itu wawancara dengan orang lima. Dan itu e, apa sih penggerakan seni penempatan? Orang kok bisa jelas. Seperti tadi. Seni itu mempunyai kaitannya di Dan itu nanti memunculkan kata nasas sunnah. Dan itu akhirnya tahun dua mulai dimunculkan untuk menjadi nama hukum di dalam sebagainya Uh, memang siapa kalau saya mau dari dari ini atau dari dari buku ini atau dari masalah macam terkait tentang soal itu masih banyak yang bisa kita bahas dari pemikirannya Pak Prabowo sendiri terkait itu semua ini politik bahkan orang-orang lain orang-orang uh, lainnya -orang adalah negarawan mudah lain kita tahu bahwa uh, jadi kan di, di sampul ini kan sebenarnya ini adalah anggota awal. Jadi anggota awal itu banyak. Tapi ini adalah pertama anggota awal yang merilis Komisariat Nafas atau Komisariat di Jakarta. Itu ada Hendro uh, Karno, Mulyadi Wijaya, uh, Terusman atau yang itu, Samuel sendiri itu, ikut tanda tangan Mani Kebu Di tahun 63 Dan juga ada Dhanartok Yang kita, mungkin populer menjadi seorang sastrawan di tahun 70-80an Yang itu, sebenarnya Dhanartok itu Orang Bugis uh, asli Bugis Yang dari tahun 59, sejak awal, ikut Kamu bisa melakukan Mungkin itu aja Oh, pandangan saya berhubung soal issue gender saya tidak menemukan di tahun itu saya tidak menemukan uh, di periode ini ya 59 sampai 69 terutama uh, pernyataan sikap atau di korang atau asik-asik atau, atau arsy yang ada tidak menemukan itu jadi uh, saya tidak tahu itu. terima kasih. mbak ada tambahan mungkin ya mungkin bisa direspon tadi uh, soal isijen ya, ya betul jadi untuk keluaran juga silakan untuk menambahkan uh, mungkin ini mas antik dan mbak putu dari struktur uh, anggota ada di sana sendiri kan uh, apa di sana ya? ada siman atau berupa uh, perempuan dan itu di, tapi, di, tapi memang di sana Bambu sendiri di 10 tahun awal ini uh, berganti ini ya, eh, keanggotaannya terus berjalan jadi di periode kapan eh, ada nama-nama berupa atau seniman perempuan? Uh, ada di dalam komposisinya, kalau di sini saya mengatakan uh, di ya itu ada anggota dan simpatisan-sangat Jadi, uh, keanggotaan Sampai Bambu terutama di 10 tahun periode pertama ini adalah murni sanggar sangat, sangat cair bahkan itu kartu anggota belum ada dan saya tidak menemukan. Jadi bagaimana saya merangkanya? Saya merangkai dari kemunculan nama-nama itu di setiap uh, arsip di sebuah kamera, atau muncul juga di sebuah uh, katalog kamera, atau di koran yang itu membahas itu. Nah saya uh, komposisi mulai ada perempuannya itu di kalau saya di sini saya kerangka jadi. Generasi satu itu ada tahap satu, tahap 2 Lalu ada generasi 2, tahap satu, tahap 2 Saya, yang di perempuan-perempuan itu Di generasi satu tahap 2 Itu mulai tahun 62 Sampai 63 Yang itu berlanjut lagi sampai Sampai 69 itu perempuan-perempuannya ada Seperti ini Terus nanti ada Tati BS, terus nanti sampai tadi yang dikatakan Siti Agiyati Bu Siti Agiyati itu muncul di pameran tahun 1968 Nah saat itu ternyata Bu Siti masih SMA itu apa? SMSR Oke okay. Jadi ada ya mas ya, tapi mungkin juga ya juga Uh, tentu peralatan kalau misalnya kita uh, bertanya, karena uh, Sander bang ini kan masih eksis hingga sekarang Mungkin uh, sudah uh, ya tentu saja banyak perubahan, uh, banyak dinamika yang terjadi mungkin uh, Tapi di Mas aktif sendiri memang uh, kehadiran perempuan dan Tapi juga tidak menjelaskan di sana peran dan lain-lain gitu -lain ya Mas Secara spesifik untuk isu gendernya Oke, okay. ada pertanyaan lagi dari teman-teman? silakan atau yang mau menambahkan aduh oh, mas danang oh iya uh, kita juga uh, jarak ini keluarga dari anggota uh, keluarga dari sanggar bambu bali mas danang mungkin oh, uh, ya yeah. uh. udah sembunyi ya <tuh -tuh. Jadi sebenarnya enggak e, terlalu tahu banget soal sanggar bambu <tuh> Tapi dari kecil e, di lingkaran keluarga itu bapak selalu menyebut nama Sunarto PR Sama seperti kalau menyebut Rudolf Ponget, gitu Nasar gitu. Baru ya karena waktu kecil saya memang enggak terlalu tertarik dengan dunia seni rupa. Semua waktu di lawian itu, dia supporting banget, uh, memberikan ruang belajar gitu, meskipun informal. Jadi, seingat saya waktu itu di lawian ada satu anak itu yang berbakat banget nggambar Saya pernah dibikinin gambar lukisan kuda dari buku kumpulan fotokopi yang hewan-hewan gitu. Karena bapak dulu di Bali itu objek lukisannya itu lalu enggak di sana di Bali uh, upacara adat kalau enggak kehidupan alam bawah laut itu oh iya nah nama bapak saya Rusti yeah. lalu kemudian di era-era saya sudah masuk kuliah saya menemukan ada kelihatannya kalau enggak satu bundel gitu uh, surat tapi itu sebenarnya seperti kopian sih Sebelah seperti Komi Yang yang tertulis itu Sunarto PR 2018, arsip-arsip itu saya titipkan ke FIFA, karena waktu itu saya berpikir, saya udah nggak terlalu aktif gitu di, di seni rupa, saya pikir itu bisa memberikan apa, informasi seperti hari ini, berarti ada yang memulik tentang Sangat baru. Cuma saya lagi tertarik, dari kata-kata yang disebut Mas Aktif itu kan itu ada beberapa kata-kata yang membuat saya itu sering banget disebutkan Bapak saya itu Misalkan soal spiritual gitu. Ya sebagai seorang pelukis itu buat saya mungkin nanti juga bisa bisa direspon juga. Itu melihat karya Rupis itu sangat sangat personal. Saya tidak tahu apakah itu cuma terjadi oleh bapak saya karena ada satu teman pelukis dia di sini tinggalnya di daerah Depok kalau nggak salah masih suka namanya Pak Waluyadi kalau ya, nggak salah itu dulunya sudah juga sempat di kafe di isi itu juga sama jadi karya lukis waktu itu buat mereka itu sangat personal karena dalam satu masa waktu itu bapak ya karena pelukis kita apa secara Jual beli lukisan yang juga tidak seperti produk-produk uh, uh, yang lain. Karena saya waktu itu kan udah kuliah di sini lupa, sok-sokan, agak ngomong ke Bapak masalah manajemen, bla, bla, bla, bla, bla, gitu. Bapak responnya cukup, cukup buat kakak saya sendiri juga akan cukup nama gitu. Ketika dia mengatakan bahwa, pokoknya oh, ujek-ujek lukisan banget, sama saja kamu ujek-ujek mau gitu. Nah, itu tadi ketika ada kata-kata soal spiritual itu buat buat saya Saya nggak tahu apakah itu dia dapat ketika aktif di Sambar di Bali Karena ada beberapa cerita itu yang memang dia menemukan laku spiritualnya itu di situ Dia sangat tertarik dengan dan mungkin terobsesi dengan tokoh payang di Waruji Di mana musuh terbesar itu kan bukan Saksa, bang, siang, bang, siang, tak saksa bukan siapa-siapa, tapi apa yang ada dalam diri dia sendiri. Nah buat saya, itu tadi saya gak, gak tau karena dia di Solo dia gak pernah bertemu dengan teman-teman atau ngajak teman-temannya itu main di rumah. Dia di Solo hanya untuk melukis, objeknya tetap berada. Untuk mengambil suasana itu, kemudian makanya dia banyak banget koleksi aset-aset gak pernah berhati. Meskipun kalau setelah saya berdiri di ya. sini di lukisan bapak saya ketika pulang ke Solo itu dah, sudah sudah nggak semenarik ketika saya melihat lukisan-lukisan dokumentasi ya dari foto di era-era sebelum dia sering banget mm -hmm. sehingga saya dulu berada-berada perangkal saya nggak salah ya, di akhirnya sering-sering ke ke, ke ke Solo waktu itu warna corak lukisannya model-model kayak lukisan damistik lagi gitu coklat-coklat. Di dia lebih full color, di sendiri dia lebih sering bertemu dengan teman-teman provinsi Tionghoa. Ada namanya high uh, studio, ada beberapa juga. Jadi itu sih yang mungkin, uh, apa, mungkin menarik juga ketika di sini uh, teman-teman dan yang terlibat. <tuh>. Pasti dari Anggota Sanggar Bambu, uh, itu juga memberikan testimoni Sejauh mana sebenarnya Sanggar Bambu itu uh, berpengaruh terhadap uh, apa Laku mereka sebagai oh, Ya Satu lagi memang benar juga sih ada benarnya juga Bapak dulu itu kalau ke Jakarta itu dia memang akhirnya hanya untuk urusan Bambu-Belikisan Sama seperti yang dikatakan tadi ya. Tapi dia dulu se sebenarnya sering Jualnya itu ada salah satu indra jirprana Biasanya dia memasang lukis. Nah dia setelah itu punya beberapa hotel, punya beberapa Pemgit ya, atau mungkin. Jadi dia memposisikan lukisannya itu lebih kaya Pelengkar interior. Tapi sejauh ini dari obrolan yang saya amati tadi Mungkin sekitanya itu yang juga akhirnya saya bisa melihat oh mungkin apa secara laku keselimanan bapak saya itu salah satunya dipengaruhi pengaruh oleh Batu karena di Solo dia nggak pernah apa terlibat dalam sanggar karena ketika saya sendiri akhirnya belajar sendiri kan biasanya identik dengan mentalnya gitu ya, karakter dan sebagainya dan setahu saya sih bapak saya itu Terlalu suka dia untuk ketika harus hampir di satu tempat, gitu. makanya mungkin saya juga tidak tahu seberapa dekat. Tapi nama mulia di B itu sering banget disebut ketika dia berfungsi saja Mungkin gitu saja sedikit best -best. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Terima kasih, Mas. Ya teman-teman yang masih ingin kasih pertanyaan Humpung ada Mas Ati di sini dan juga uh, pertanyaan Dan uh, sangat bangun juga Dan Pak Bapak dan Pak Mas Dana. Ada? Iya Iya oh. saya Sedikit, karena rasanya ini putranya Pak Rusdi, ya? ya. Ya, Mas, ya, awalnya saya cuma dengeran, denger apa namanya, namanya aja disebut-sebut gitu. Kalau yang sepuh-sepuh kumpul cerita, pasti Pak Rusdi juga tersebut disebut memang seperti seperti yang diceritakan mas Yanang tadi itu lukisnya kayak lukisan lukisan Bali yang tidak yang tradisional Bali itu bukan itu tapi tema temanya sangat Bali. Sepat saya terakhir ketemu beliau sekali aja Ketemu waktu sangat Bambu beda di dekat rumahnya Pak Uto nggak sih, itu aja tidak bertemu. Saya nggak sempat ketemuan, uh, uh, bukan ketemuan, artinya pernah ketemu dengan Bapak I, Bapaknya Mas Janani ini Nama uh, yang namanya Rusdi. Ya saya tahu karyanya bahwa kayak macam ini. Tapi bukan lukisan yang ala tradisional Bali bukan yang, ya, yang tetap ada apa dekoratif tema-temanya Bali kira-kira ya, begitu. Dan saya pikir uh, persis seperti yang diceritakan Mas Danang tadi, video sangat akrab sekali dengan Pak Mulyadiwe, dengan Pak Narto karena mereka tujuannya awal-awal mereka ada di Jakarta itu sehingga uh, apa melekatlah dalam ingatannya Pak Rusdi ya eh, karena saya pernah ketemu dengan Pak Oke Pak Oke itu uh, pernah jadi ketua KR kalau nggak ya KR terus terakhir saya ketemu di uh, Juga Nipi dulu ada acara tentang menggelar hari dan ada hubungannya dengan Pak Irjo Tiba-tiba saya ke sana Pak Oko cerita banyak. Mas kalau kalau saya tidak ketemu dengan Sunarto PR dan kawan awan, awan Sangkar mungkin saya tidak pernah datang ke Yogyakarta kata dia. Karena bi karena, karena yang yang menginspirasi saya untuk datang hadir di Yogyakarta itu katanya begitu kata Pak Oke. Enggak tahu seberapa jauh hubungan mereka persahabatan mereka, tapi waktu itu saya masih muda kata Pak Oke. bahwa ayo kita berkesenian di Yogyakarta lah kira-kira begitu. Tapi mau ke memang uh, dia seorang penulis, segala macam dan sangat dekat dengan Pak Ujung Mulyo kemudian dengan Pak Anwar begitu sehingga dia apa terbang ke Yogyakarta dan menetap di Yogyakarta jadi jadi apa namanya apa beratnya KR dan terakhir saya ketemu beliau ada di juga galeri dan di ruangnya tentang uh, pertanyaannya tentang hubungan Pak Oke dengan Pak Peto ini. Demikian aja uh, tambahan dari saya bahwa Pak Rusdi itu memang orang saya dan itu sering diceritakan sama kami. dan yang, yang muda dalam ya termasuk kalau dinamakan spiritualitas itu Seperti Pak Ustamai Ji di dikraten Dia bukan seorang anggota sangat lembut Tapi sangat dekat Dengan penuh kongsa sangat lembut. Demikian Saya ingin Terima kasih Pak Toto Selamat kita buka pertanyaan lagi Yang Yang pertanyaan Dua pertanyaan ada. Okay. Yes, oh Pascal, dan aku akan terlambat, jadi mungkin Kalau secara ini hubungannya, jadi gini, uh, di dalam cagar baru terutama di periode sebelum Nama itu ada yang namanya Sudiase. Sudiase itu dia adalah anggota leka, yang juga dia itu uh, berkegiatan. Bahkan dikatakan oleh Misbah Mere di sebuah tulisan itu juga uh, dia adalah anggota Sibar. Dan Pak Narto sendiri di Berapa tulisan di dalam buku mengharuskan produk juga mengatakan bahwa Sudi adalah orang mereka yang juga orang saya. Bantu. Itu salah satu, salah satu person di dalam mereka yang ternyata juga uh, ini apa bermain atau Kumpul uh, dengan saya. Bantu. Nah, uh, selain itu. Ada sebuah Itu, wacara pameran Yang terkait pameran keliling. Jadi, suatu ketika pameran keliling yang mengarah ke timur Yaitu pameran 2-6 Itu di salah satu kota Yang itu diselenggarakan di balai Balai Kabupaten Nah, itu mengundang dari Kabupatennya itu mengundang kelompok Lekra di tahun antara tahun 62 sampai 24 tahun, di salah satu kota ya. Itu Pak Kerton menyebutkan dan menceritakan bahwa itu diundang sama beratnya, tapi saat pameran berlangsung sampai sampai selesai eh, Lekra tidak ada, perwakilan Lekra dari wilayah tersebut tidak ada Nah, ee, kalau hubungan CEM membacakan, lebih terdebatannya adalah dengan LKN. Karena beberapa, terutama Sitor, sebagai orang LKN, itu pameran-pameran LKN yang kedua dan ketiga terutama itu adalah yang mengisi untuk pameran tersebut adalah orang-orang dan orang-orang sarababu yang sejak awal tahun 95 seperti cawil itu jadi pameran-pamerannya akan itu dia ya orang-orang sarababu dan ya. Nah, Selain itu juga uh, kalau saya di sini saya mencoba juga uh, lebih pertemuannya itu pertemuan yang bersifat netral salah satunya yang jelas situ adalah pameran yang diadakan oleh uh, mahasiswa Asri saat itu, di sini jadi mahasiswa asli itu memperingati untuk Kadifu, memperingati di Yogyakarta dan membuat pameran. Nah, di situ terbuka, itu ada orang mereka orang sudah muncul juga gitaru, uh, jadi teman-teman gitaru, -teman meta, yang di partai politik maupun yang revolusioner dan sangat bagus juga ada. mereka bisa berkumpul bersama untuk yang diandalkan di dalam sebuah warga itu pameran untuk memperingati dan itu di Jakarta yang itu artinya juga ada di katalognya nah namun di situ saya eh, saya mempertanyakan kenapa yang orang-orang Sangat bangku Judul lukisannya Itu tidak ada Di arsip ini kita akan tingkat Terus saya menduga bahwa Mereka ikut kesepakatan dari awal Tapi mungkin mendadak Karena berarti e, belum Pas katalog itu dimunculkan atau dibuat Itu belum kayak setor, setor judul dan, dan itu terbiasa, maksudnya biasa sampai sekarang saya kira teman-teman, uh, mohon maaf nih uh, ya. yang setahun saya kalau mau pameran bareng, ejel-ejelan kecil gitu terus deadline baru kata-lalu terjadi jadi tapi bergasi judul, saya kira saya menganggapnya lebih ke oh, seperti itu ya, itu aja